Aku terpikir apabila malamku tanpamu di sisiku satu minggu berlalu tak ada suaramu, jujur aku merindu. Tak benar terjadi Katamu untuk setianya tinggal janji Aku memang Seorang yang tak mau disakiti Gak kamu mengerti kecewaku selama ini. Bila Satu minggu berlalu Tak ada suaramu Jujur aku merindu Ternyata benar terjadi Katamu untuk setianya tinggal janji Orang yang tak mau disakiti, sanggupkah kamu mengerti kecewa? Cinta ya